keibadah PT pakai bandana bandananya baru dibeli satu minggu adik-adik teruna selamat hari minggu Wih kak Gebi sekarang greetingnya pakai pantu nih Iya dong kak Nah kalau gitu kakak juga gak mau kalah Bangun pagi untuk ibadah PT Ibadahnya masih online Hai adik-adik PT Yuk kita ibadah online Karena hari ini bakal belajar banyak banget tentang firman Tuhan Makanya adik-adik duduk manis ya Fokus mengikuti ibadah Mari adik-adik silahkan bersatu Satu dimulai Saat aduh selesai, mari bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama sampai yang kedua yang berjudul, Karena Kasihnya Padaku. satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, kami akan mengikuti ibadah teruna ini, berkati juga untuk pelayanan firman hari ini yang di, akan dibawakan oleh Kak Hendri kerana Kak Henry dapat memuliakan melalui firmanmu dan kami segenap anak-anak teruna akan mendengarkan firman yang akan dibawakan Kak Hendri dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur halia Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita buka dulu ya, Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8 yang akan kita bacakan secara berbalasan Adik-adik. Kakak akan baca ayat yang tercetak keluar Nah kgB dan adik-adik ayat yang tercetak ke dalam ya Mazmur 67 ayat 1-8 Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya Allah, Allah kita memberkati kita Allah memberkati kita Kiranya segala ujung bumi takut akan dia Adik-adik dipersilahkan duduk kembali Nah, udah waktunya nih kita belajar tentang firman Tuhan bareng-bareng sama Kak Henry Tapi sebelumnya Kak Dina Yuk adik-adik kita menyanyikan Kidung Jemaat 53 yang berjudul Tuhan Allah Telah Berfirman. Shalom adik-adikku sekalian terkasih dalam Kristus Yesus Kami harap kalian semua dalam keadaan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Allah pencipta alam semesta Terima kasih atas kesempatan Untuk mendengarkan firman Tuhan Karenanya biarlah rohmu yang kudus Menuntun masing-masing kami Untuk boleh menyimak untuk boleh memahami, dan kemudian menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah rohmu yang kudus menuntun kami. Di dalam putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21, ayat yang pertama hingga ke-11, yang berbunyi demikian.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 Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini Adik-adik sekalian, keledai memiliki nama latin Ecus Africanus Asinus Dan termasuk keluarga Equidae atau Kuda Tubuhnya memang lebih kecil Serta memiliki telinga agak panjang Namun meski keledai itu kecil Keledai memiliki tenaga yang cukup kuat dengan pergerakan kaki yang lincah. Memang perilakunya agak bengal. Hal ini mungkin disebabkan oleh instingnya untuk melindungi diri yang sangat kuat. Namun, begitu manusia berhasil menaklukkannya, maka keledai akan gampang menurut. Ukuran tubuh keledai sangat bervariasi tergantung jenisnya, dengan tinggi berkisar antara 79 hingga 160 cm, dan memiliki usia harapan hidup antara 12 hingga 50 tahun. Penggunaan keledai sebagai hewan tunggangan atau pengangkut beban sudah lazim di kalangan bangsa Israel zaman dulu, di mana para pengembara miskinlah yang lazim menunggang keledai. Karena itu keledai terkesan sebagai sarana angkutan bagi rakyat kalangan bawah. Namun, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa kedatangan Sang Mesias justru dengan mengendarai seekor keledai. Di dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai Putri Sion, bersorak-sorailah Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Adik-adik terkasih dalam Kristus Yesus, ini sangat kontras sekali dengan pemimpin-pemimpin atau raja-raja dunia kala itu yang semuanya menunggang kuda perang. Sehingga menimbulkan kesan mewah, kesan megah, gagah, dan tentu berkuasa perkasa. Tak kalah memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus justru datang dengan mengendarai seekor keledai betina yang muda, tentu jauh dari kesan megah, apalagi mewah, gagah, dan berkuasa. Namun justru ini semakin menegaskan tentang prinsip kerendahan hati dan wujud kepedulian Kristus terhadap umat kalangan bawah. Adik-adik yang Kak Henry kasihi, kedatangan Yesus yang mengendarai keledai muda mengisyaratkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Hal ini berbeda dari kedatangan pahlawan perang dengan kendaraan agungnya berupa kuda bahkan dengan persenjataan lengkap yang mengisyaratkan keperkasaan. Padahal kita semua tahu bahwa Yesus adalah anak Allah pencipta alam semesta ini. Bayangkanlah apa yang terjadi saat itu. Dari desa Betfage di Gunung Zaitun sudah terlihat hamparan kota Yerusalem. Kesanalah Tuhan Yesus akan menuntaskan panggilannya. Hari-hari terakhir karyanya sudah mendekat. Kuasa dan pengajaran Yesus sudah menumbuhkan semangat hidup di antara penduduk bangsa. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, Langsung mendulang dukungan Masuk ke Yerusalem untuk kunjungan terakhirnya bersama murid-murid Yesus memilih naik keledai Untuk menggenapi nubuat Nabi Zakaria Raja biasa mengendari kereta kuda Atau menunggang kuda yang gagah Yesus dan para murid Biasa berjalan kaki kemana saja namun sekarang Yesus menunggang keledai Yang kecil Dan lembut Kedatangan Yesus ke Yerusalem Adalah proklamasi Bahwa dia Adalah Raja Yang lemah lembut Sebagaimana Dinubuatkan Nabi Perhatikanlah Bagaimana kesediaan pemilik keledai Yang spontan memberikan keledainya kepada Yesus Dan sambutan orang banyak sepanjang jalan yang dilaluinya Kuasa dan kewibawaan nama Yesus Menjadi penggerak bagi orang banyak untuk Datang menyambut Berseru-seru mengeluk Yesus Hosana Seruan dalam bahasa Ibrani ini menyatakan pujian, harapan, kekaguman, dan kegembiraan. Hosana, Yesus, Raja yang datang. Adik-adik yang kehendrikasihi, hubungan baik antara Yesus dan murid-muridnya dengan orang banyak, hubungan baik antara Yesus dan murid-muridnya dengan masyarakat menimbulkan sambutan dan reaksi spontan dari halayak terhadap Yesus, sekaligus merupakan cerminan harapan dan kepercayaan yang tulus itu bukan hasil pencitraan, apalagi kampanye, karena Yesus tetap setia pada misinya, mengerjakan kehendak Allah, bukan mengikuti orang banyak yang menginginkannya menjadi raja dunia dan melawan penjajah Romawi. Penerimaan orang banyak terhadap Yesus dan murid-muridnya saat itu bukanlah bentuk suatu. Upacara formalitas Melainkan suatu peristiwa spontan yang timbul dari hati Nah, adik-adik sekalian yang Tuhan kasihi Hubungan baik antara Yesus dan murid-muridnya dengan orang banyak Adalah contoh bagaimana kita Termasuk kalian, para teruna Untuk dapat membangun relasi dengan orang lain di sekitar Kalian, Yesus tidak membeda-bedakan orang. Begitu pula kita seharusnya, kita dapat berteman dengan siapa saja dan memberikan dampak positif, di mana kehadiran kita menimbulkan kepercayaan, bahkan shalom, damai sejahtera bagi orang banyak, bagi lingkungan di mana kalian tinggal dan beraktivitas. Lalu, apakah yang dapat kalian lakukan Sebagai wujud teladan Yesus Kristus? Sebagai contoh Dalam situasi pandemi saat ini ya Kalian tetap memakai masker Sebagai wujud Taat pada pemerintah Dan contoh Bagi orang yang belum memakai masker Kemudian apabila pandemi ini sudah berlalu Kalian juga dapat aktif ambil bagian dalam kegiatan masyarakat di mana kalian tinggal. Misalnya, jika nanti ada pertandingan perayaan HUT RI 17 Agustus, mungkin bukan di tahun ini tetapi di tahun berikutnya, ikutlah kegiatan itu. Ikutlah juga kegiatan-kegiatan membersihkan lingkungan. Bahkan, hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, Menyapa orang lain khususnya, orang yang lebih tua dari kalian Adalah contoh membangun relasi dengan orang banyak di sekitar kalian tinggal Hal-hal semacam ini juga akan menuntun kalian Akan mengasah kalian menjadi seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat Dan tetap rendah hati Sebagaimana yang Yesus ajarkan Ia datang dan dielulukan di Yerusalem layaknya pembesar, tetapi dalam kesederhanaan, di mana ia menunggang seekor keledai. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat yang ke-9. Tuhan memberkati kita sekalian, solidio gloria. Amin. Terima kasih Kak Henry untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi mengajarkan kita untuk selalu membangun hubungan baik kepada sesama kita. Nah, sesama kita di sini bukan hanya kepada anak-anak Tuhan saja ya. Tetapi yang berbeda agama, suku, ras, adat, dan budaya semuanya harus kita kasihi. Betul Kak Dina. Nah, sebelumnya mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung Jemaat 282, berarti yang pertama dan keempat, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bye. Adik-adik dan Kak Gaby. sekarang udah waktunya nih untuk kita dengerin warta PT minggu ini. Ada apa aja ya kak wartanya ya kak? Ya, aku juga gak tau nih kak, aku juga kepo nih. Oke kalau gitu adik-adik, mari kita sama-sama mendengarkan warta Trona minggu ini. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Tadi gimana firman yang disampaikan oleh Kak Henry? Nyantol gak di pikirannya? Nah sekarang kakak membawakan warta pada hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk seluruh petugas yang telah bertugas pada hari ini. Ingat gak kalian siapa aja? Ya benar, yang pertama ada PF-nya Kak Henry Situmeang. Baru ada dua liturgos, Kak Gaby sama Kak Dina. Untuk pemain musik, ada Kak Babam sama Kak Hosea. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kakak layan dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Kakak juga mau mengingatkan Adik-adik untuk mengisi kritik dan saran yang tertera di link ini. Dan juga yang keempat, Kakak mau mengingatkan Adik-adik untuk yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QR code yang tersedia. Yang kelima dan yang terakhir, jangan lupa Adik-adik, kita harus selalu ada SPT dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Itu aja yang akan kamu sampaikan pada warta hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kak Dina, nggak ya. terasa nih ibadah hari ini sudah mau selesai nih. Iya bener ya Kak ya. Nah adik-adik walaupun ibadahnya udah mau selesai, adik-adik baru saja memulai untuk menjadi saksi Kristus ya. Sekarang mari berdiri adik-adik, kita akan menutup. Ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 Baik yang pertama dan ketiga Yang berjudul Hidup Kita Yang Benar Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus Marilah sekarang kita berdoa penutup Dan menerima berkat dari Tuhan Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Allah pencipta alam semesta Melalui kehadiran putramu Yesus Kristus di dunia Yang berkuasa tetapi rendah hati Begitu dekat dengan masyarakat Dan menjadi pemimpin yang dielulukan tetapi datang dalam kesederhanaan. Biarlah rohmu yang kudus memeteraikan firmanmu ini di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh mengingat dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hambamu berdoa untuk adik-adik kami teruna jemaat shalom depok, supaya mereka boleh meneladani Yesus yang telah datang sebagai juru selamat di dalam kesederhanaan. Biarlah mereka boleh mengasah diri mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan yang senantiasa kehadirannya memberikan dan membawa dampak damai sejahtera sehingga orang banyak boleh Melihat kasih Yesus di dalam mereka Dan biarlah mereka memuliakan nama Tuhan Dan adik-adik kami Bahkan kami semua Boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yang rendah hati Terima kasih ya Tuhan Di masa pandemi ini Hambamu berdoa Tuhan memberikan kesehatan bagi adik-adik hamba ini Mereka boleh menjadi teruna-teruna yang tetap aktif untuk mengasah kemampuan mereka sebagai seorang pelajar, tetapi juga boleh hidup tertib sebagai seorang anak, sebagai adik, sebagai kakak atau abang, sebagai cucu, supaya kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga dan lingkungan boleh memberikan dampak yang positif. Berikan senantiasa mereka kerendahan hatian dan kemampuan untuk mendengar Nasihat dari orang tua dan para pelayan teruna. Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa untuk setiap pergumulan adik-adik kami Di tengah-tengah kehidupan mereka Secara pribadi dan keluarga Engkau yang senantiasa akan mendengar setiap lantunan doa mereka Dan engkau yang mengabulkannya seturut dengan kehendak dan waktu Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami alaskan doa kami ini hanya di dalam Putramu Tuhan kami, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa sumber berkat di dalam pengasihan Kristus Yesus, Putranya yang tunggal Juru Selamat dunia. Di dalam persekutuan yang menuntun dan menguatkan oleh rohnya yang kudus, memberkati kita sekalian kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik kekasih. Salam sehat. Shalom. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat terus selesai, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama di gereja dan pandemi ini segera berakhir, ya. Nah, yang pasti nih, adik-adik, ingat juga pesan Ibu: 5M: Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ya. Kami, Kami segenap kepala kalian yang, yang bertugas, pamit. pamit. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati.